Bye. <laughs> ya, Duit perak untuk mici dua uli lapa, ya, Project duit kita kurang perak pengen eh, alat jaket cuman baik caket lah really duit ya yeah, baik postingan duit duit gampangnya sih ke rumah nih katolik aku resiurit <laughs> kan rapi lah kan keton main jadi nih Bersih main di ya Kocinang rotingan, baiklah Bok menawane payu-payu pira-pira Siapa ini we doing? B.U Anak singin, eh, siapa ya? Twinur liya, kemensiwa tur. Buah ayu, asasela. Ih, eh. anak singa pink. Buat cewek turki, ya, singin. Okay. nganyak jaket 170 buat ukuran pasar bayi nganang di papat kok oh, bisa berpunyolah dan duit coba dengan B coba yang sopa hidup baterai mama kayak ya? kalau sih oke, tutupkan, kapan hidup jam jam sepuluh, masih di jam Ilu sudah jam sepuluh, ya jam maning. Kirimamelah, nomor ya, kayaknya ngumum lah, Paraniba. nah yang gagam oleh bandangan perawanan jalan berib-ibar mah kok? Kau putu anak keputinan sing paling seksi oh, dewe. Kurang ajar ya? Kau tuh kurang ajar, kau kurang ganteng kang, kau okay, ya wis genah nu. Juga saklo, juga sih. Ya ya ya ya ya. Apa sih ya bu? Apa? Siapa sih ya? Agaknya anak, -anak turu berisik, Bagi lagi lebih basah. tapi seorang ya murah Ma Astagfirullah apa gue nak jeblak kaget yakin Kampung lu apa? Dodo makan dong, Kar. Jem mana lo pang? apa aku apa pada kaya pak ya kayak apa ya kayak ah lah ya copot jualan copot lah Ayo mau main-main Jadi ngurah jatuh? Mau ngurung di Biasa aja Nangis, sor! Cingkirin de baterainya, cewek nangis, sor! Rapat dulu, dik. Parah urusan, sampai dulu, minyak. No. Hey, Oke, ya? Yeah. Nah, ya? Yeah. Yeah. Hey, anak Yang hey. ya? Hey. Dengan Kalian dan Kira bedanya, Pak? Ketiga pemain. Eh. Rana gula, rana kopi, rana teknik dalam benda san. Das, terus benda san, jor, -jor Pak? apa sih mak mak lah. Lah sih iya mirip bebek. Apa iya? kayak panganan turunan badan. Ha, apa iya? <laughs> <laughs> oh iya. <laughs> Guyu di parang jadi Weh. Weh. mau. Kita harus tekan, kan? gagal ya. Oh, yeah, mesti. Soalnya teman-teman dan berarti okay. istilah apa? yuk mengat temen yuk ya yuk beres Dia ngomong, "Madani, ya? Motormu yang baik, isi, gecewa, sekarang, secepat itu. aja, makasih. Tapi kok Ya, ya, ya." buat temen ya. Takbal bay apa ya? Tiga lah diangkat malah. Halo. Ya, halo. Aku senang tempat. Jangan lanang suarane, jauh aku mincah pesawat, Don. Jangan wakunya ne pacare, saya apa-apa. Apa yang nanti? Wak, di ya, sakit tirang. Iya, yang paling dalam. Iya, wis Ini yang marah nih. Iya, Cepat, bintani. ya, iya, wis, Nanti, Bung, eh. Bukulah gimana? Tidak ada ya, Mas? Kan ya, aku akunnya beton kowe. Iyan, Malis. aku nih pacarnya, Lan! Malah sih, aku dapat salah satu aja duit Cek nangkan aku, aku taruh ngeju Ya, iya lah Dia berhubungan dan krimis Iya, iya lah eh. Suasanya kurang mendukung Kenapa? Harusnya, Me! aku lakukan ya? Sekarang, saya tahu, saya tahu, saya tahu, saya tahu, abu tahu, saya tahu, karena apa ya iya apa terus saya sinan ku ni apa Pas kan Mas katong bisik Ya katong pas lah bayar Ya duit ya wis ya itu Pantik gue yuk, saya meh. ya, gonna... ya. Kayaknya, meh. di rumah, meh. lah. Orang melas, ujang kujong, renen kebakaturat, Butuh asin. Nyala, tak Baca baca ya. ngapa? Aduh, di rong atas emang hampir ada mas mas mas mas ada banget ih eh, gua di asem